semoga uh, miskom semua ya amin headsetnya mati sebelah eh, enggak bang, gak usah, headsetnya ketuker headsetnya ketuker kiri-kanannya semoga tadi pas kelar mandi congenya lupa dibersihin dan begitu cepat lootingan yang mereka dapatkan dari pops sendiri pun mereka nggak mau nyanyi dan terakhir damn, hai, semoga zor, kita, kita yang lagi berdoa ini si Shabite, enggak slayen, terjadi apa-apa amin karena kita ngedoain orang jelek-jelek amin ya pre dulu masih arti game juga ini, jadi agak santai walaupun ada beberapa amin memang ya yang, memang yang belum juga <l <sono> <l gai -gai <l in Mizrable Humanaan> di arah Los nya Oh, semoga doa-doa kita enggak doa dimengerti sama negara lain. Amin. Iya, amin. amin. dengan lootingan yang begitu. Semua enak satu lagi ini amin. turnamen. Amin. Jadi kali kawan yang udah game berkas lalu. Tournament normal hanya di weapon dan juga magazine atau peluru yang dikali 2. Jadi ngebuat mereka tentunya bakal lebih gampang melakukan fight game bagi tim mereka dan ini dia. Oh, jago dia, Bang. Gaya turun dari white cat. Yila, jm jm jail ya. Main white jago lah. Bukan jadi kucing ya. Tapi kucing dia tua harus seperti itu sih karena sering coprong kan putih tuh lihat ya, kan? karena kucing adalah kucing kucing kucingnya manjat enggak bisa bisa kan bisa <laughs> jadi kucing apa monyet agak karena ada bu bangunan itu kan lagi ngomongin kucing pahlah tiba-tiba kucing monyet <laughs> monyetnya tim-tim apa, apa yang lo, aja, lo e expect udah, udah, udah bakal main bagus selain tim indonesia tim ada kok, yang lagi tim luar gue ga yang gue expect bakal main bagus yang ngelihat kok monyetnya langsung ada gue gitu lo dari tadi ngadepnya ke gue ini namanya emang dengan gaya ts kast kayak kids jamanan dengan gaya, mau lo ngikutin mereka? gue ngikutin gue pastinya lah ya di san martin halo bangwan halo jessica betul boh apa lo boh dan infinity di bagian mountainway boh gak ada boom juga aman lah ya aman. tapi Infinity ini menarik ini sih kalau gue lihat ya, ya. mereka mereka tapi jelek tadi Infinity punya strategi Apa? khusus gitu loh, tadi mati sama Vampire, oh. di vampire. Nah, kita ngomongin oh. Oh. Dan oh. Dan oh. ini kan lo eh lo eh -oh. lo deh -oh. lo eh ah -oh. lo eh rivals -oh. bener -oh. bener free firenya bagus itu punya free fire dan predict shotnya tuh bener-bener bagus gila Riva yolo reflectnya ya anjim lah. oh iya malaysia punya nih bos boleh boleh free firenya pas timingnya itu gue yakin dia juga kaget ada orang di disana itu last bulet banget kayak itu harus ganti senjata habis itu kan timing dan crosshairnya sih menurut gue juga itu on point banget placementnya langsung karena ke badan ini tapi si Riva on jago sih dan bait ya, juga sukses. Dimana kebetulan pas kaya, juga kaya. sih. Dia tadi mau ngebait kan antara oh. dia ngumpet di kaya, bagi, kan gitu. dia kan harus free fire gitu, Bang. Ambil pintu rumahnya. Tapi, Tapi itu adalah bullet Uzi itu, hanya, itu tadi. Enggak. Dia harus ganti senjata habis itu. Jadi ini. ada triknya ya. ya ada yang uh, terus dari Geek Fam yang mau ngepick tapi dia terus ya. balik lagi ke balik bagi itu yang ngebuat Jadi nge kan lo free firein nih um, dia unggul dari segi posisi dan tentunya lo kan lo ya kan hmm. dan akhirnya kita melihat first ya, kalau 4, kalau nembak eh nembak ngasal asal gitu kan eh, nembak ngasal habisnya kita nge first blood di dan yang bekara itulah 5 ah. kali ini nah, pun udah mulai terus kalau the pro player ini dia mainin timing jadi pas lo free fire kan musuh udah pasti nahan gak? Oh iya. Nah pas kira-kira oh, iya. yang keduanya, kan, dia, keduanya kan. dia bakal nah, nongol di peluru dikit mau buat depan ditembak depan lagi gitu. Iya makanya jeda biar dimancing keluar kan? Gitu. Dan dari yeah, yang nengkel aktifitas nggak mau ambil resiko. Begitu melihat dan mendengar, lebih tepatnya mendengar ada tembakan di bagian bawah jembatan. Tapi tadi kan dia pas free firein timingnya pas banget ya. tapi hal yang dan kebetulan juga Erudikan, pasti, sebetulnya itu terakhirnya dengan tidak sengaja ya, satu orang udah rotasi dulu keluar, Tiga ya? orang lainnya bakal mencari jalur yang lain Geek Fam Benar, Karena pun juga RSC, udah ketotong ya ketahuan ya, jadi kejar. mereka gak bakalan ya. Gak bakalan ambil ya, ke tempat oh, yang sama ya, dan kita ini kita kan dia RSC one sec yang tadi sudah terpantau terpintah dulu Ternyata ada satar yang mengikuti dan mengintai dari bagian belakang Ini kayak dibayang-bayangin masa lalu ya di stalking sama mantan udah ke depan pun udah ke kanan ke kiri masih aja di ikuti Ini mana sih? Vietnam, Vietnam ya? <tuk> <dia> <tuk> <enggak sadar tuk> Kenapa? Kenapa? <tuk> Pergerakan. YG ini ini alim, apa kamboja yang galaktikon? Yang galaktikon masa lalu lagi ya, tapi di Oh, gua kirain nyudu, oh, geng anjing. Okay. Ini masih yudhu di judul, udah, lo, udah, kan? lebih eh. set Dibandingkan, uh, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ada pikir di udah, Oh salah udah, udah, udah, Satar! udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini Bih, menjadi sebuah ya. momentum yang benar-benar dibutuhkan. Itu kalau eh satar enggak nembak game mati kenok itu. untuk semua player dari Gede Gits. bener banget. Jadi lebih oh, semangat lagi. Gitu. Gua rasa mereka akan Gigi, berusaha anjir. untuk mencari-cari lagi elimination oh, elimination oh, point poin lainnya nya dan bahasa. Dingo sih? Dingo sampai Gue Sudah mereka pantau berdekatan sekali dengan Infinity. Dan oh, ada nah, Gatuni ya, yang menggunakan bagiannya kayaknya dari Gatuni itu. sadar atau enggak Lihat tapi yang pasti rumpanya. KF sudah mulai retreat dan mulai tarik mundur juga pergerakannya ke arah belakang tapi Gatuni melakukan saya smoke. Gua rasa dari Gatuni udah nyesel tuh naruh bagi mendus. di situ. Ini Gatuni oh, lucu banget lu liat Mon. Bangkunya dengan adanya Bangkunya bang. smoke oh, yang bang. dibuat hari oh, tadi dan Logan juga langsung memberikan follow up-nya yang konfirmasi berapa 3 titik dari Infinity untuk, untuk merespon keberadaan hmm. dari Evos dan BGK dicari BGK informasi RSI tentang gak lho, apa lolos yang dilakukan oleh Evos oh. Reborn saat ini. Belum ada komit fight di antara kedua tim ini masih Dingos Dingos katanya Dingos Dingos apa dingos. sih? Dingos, dingos sama tim Malaysia. kalau kita berpindah uh -huh. kembali menuju ke enggak, yang tadi itu apa sudah mulai ngeri grup uh, masih ada Oh uh, yang tadi berantem ya. Tapi data statistik nah, jangan, dari jangan, Satar jangan kali jangan ini, 10 mati, elimination, kalah, 1, 1442 1, 1, 2, 1 ini. total damage, oh, T1, dengan satu sama. jarak um, elimination yang lumayan jauh tadi, dan tentunya dua assist, dua rescue, dan juga 18,8% untuk kontribusi di GD Gids untuk seorang Satar. Yep, Benar banget, jadi bisa dibilang. Dari kontribusinya, di, memang di bawah 20 tapi kan Satar adalah seorang. yang Fox TV episode 3 ada mereka teman Memberikan. Wah. Bahkan kali ini What? dari seorang silence. Wah. Wow. orang tuni dan berani. Wah, di dong. Dari Logan oh. begitu tajam seperti cakar serigala dan lah, juga. Sukailah dia. Tapi ini gua rasa masih bisa diselamatin sih. Absen ya. Ini BNK yang kembali. Tadi nyatanya siang kan. Kembali. Setiap iya. mereka lakukan. Tahu kan. Main yang bakal tuh, memberikan follow up ya. Tahu tahu sudah. akan Memberikan backup, tapi Logan akan mendapatkan sebuah konfirmasi elimination sudah berhasil dari kali ini bakal hantamkan jarak dekat dan low hp juga low range ya tapi ternyata wow. satu momen kembali ditumbangkan oh, oh, dan bahkan berhasil mendapatkan dua pemain namun backup oh, juga sudah mulai datang kali ini wah ini bos masuk terparty dan nah, in -in -in -in ini tentunya dua monster dan white cat yang cukup dekat jaraknya masih menunggu dan ingin Ayo, Ayo, Ayo, Ayo. mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan revive kapun. Eh lo pada menit berapa, coy? Sekali EVOS tidak memberikan tembakan 8, dari arah 7, high ground 7. ini yeah. yeah. Jadi terparti. 7, 7. Kalau ini menjadi terparti tentunya bakal oh, menjadi yeah, sama, sebuah poin elimination yang bisa di steal oleh uh, Evos ke arah BN 6. dan juga Infinity. Tapi Infinity corak dengan begitu bijak juga di satu pemain sudah memberikan backupnya ada yang mafling ke arah sebelah kanan. Infinity -no In -no tentunya untuk mendapatkan satu persatu pemain dan nah ini dia yang gue bilang wuhh nice banget berhasil mendapatkan satu knockdown lagi dan akan memberikan tebakan juga bertukar infinity uh, uh, tim yang perang dibagakan uh, uh, benar-benar uh, uh, diganggu oleh Ivoz Reborn saat ini Jel yes, Ivos kali ini tampil muncul sebagai third party oh, yang oh bisa ke N ya. eh bisa, United bisa United. ke N, ke N, ke oh nice, dapet point lagi Cok point for tim Indonesia sorry Cok BTR masih luar zona ya sukses nampaknya, tapi fightnya masih belum selesai nice ayo hancurin, hancurin, hancurin insane bantau oleh Nah, berantem dah lu pada dah berantem dah. Ah, terus gua ping udah teman-temannya yang mau ikutin nembakin ya. Rotasi dari oh, ini jauh, jauh banget temennya temannya Jahat banget, poin oh banget mereka kayak enggak peduli. Makanya oh itu dia cuek banget. Itu udah berantak bosku. Sudah oh ada ternyata oh, timing oh. reload dari Rebis. deh ini harusnya angle shot dah kok hilang. Iya, karena render udah gak sampai lagi. Selap gak bisa guys. Lu jago lu bisa nge-tracking orang kayak gitu. Gig Five terselamatkan. Empat pemain mereka bahkan jarak setinggi itu. Melindungi kan dari Evos. Suka makan 10 kali, ini pemain saya juga sungkem. Sama, sama lu guys, belum serius terus. belum kalau ter lu bisa, ngebunuh orang di, di sejauh itu ya, yang sudah mulai dalam sungkem. Iya sih, tapi ini, bang yang bisa, cok. Cuma bang pendoang yang bisa, cok. yang bang pendoang yang bisa, cok. Cuma bang pendoang yang Cuma bang Pen yang yang bisa, cok. bang yang bisa,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 ngobingin pun gua punya pas area lagi yang butuh kanan mereka kosong kiri mereka nah, kiri. Anjim, um, anjim. bukit depan mereka mungkin bakal mereka kosongin untuk ngebait tim yang set up di bukit tersebut dan mungkin akan menjadi santapan untuk gede gitunya tapi di eh, lain eksis uh, dan juga forty falls sudah melakukan dengan bagus set cepat pakai akses saja Putar balik lagi voke melihat pergerakan dari, oh, oh, dari Maaf, membuat, genok, membuat ya, mereka mundur dan di wah begitu saja dari masih dua zona satu pemain dari bigatron dan raison dipulangkan karena lobby ada aja ngebel ya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 itu ini itu baru swap ya guys. Apa logic kalau logic dari serius. setup untuk kedua tim ini gokil sama-sama ya. mendapatkan semua blind spot. Itu baru swap hmm. guys ya. Gila Aksis seorang pemburu benar-benar memburu habis-habisan player player pertama menuju ke arah tapi blue sudah mulai turut andil juga dalam peperangan ini terus menerus dilemparkan. sedikit gagal ada di belakang Lah malah jadi kalah, Cok. Lah gimana deh rata-rata wow, rata, rata. di Percaya sih Mas Bang? belakang bagi juga mungkin Bisa rata bagi, ini? Mungkin Red akan lebih memilih untuk ah, Dan ah, ah, ini ah, adalah oh, bahaya Banget lempar granat ke arah oh, depan aman, tapi masih aman, aman. Bisa, ah, bisa sendiri saja menang, saja dia man man man Menang dia menang Kalah kalah kalah kalah Mati mati Bang mati zona dia zona zona kan? Tentunya ada backup juga ternyata belakang Tadi sedikit terlambat untuk elimination fit di sebelah kiri tadi juga panik juga dari arah sebelah kiri karena masih ada nggak panik, ya, ya, ya. menang eh, tuh harusnya cok Epi, kacang susu api, api, api, Ini kacang susu cuma nontonin epi. doang <laughs> nih, kulit liat Epi, kita sepakati epi bilangnya Epi di ya, ya. dia bang? Ada Epi Boom. yang sudah memberikan backup ke arah Vori Falls juga Dan lihat dari kacang susu, last man standing apakah dia. bisa bertahan Karena Bubar, mereka cok. terjebak Blue Zone juga True the small Cari Vori Falls, Axis, Maklum guys Aksis. ya, lagi RTO guys ya Jaringannya lagi, sinyalnya lagi hujan, hujan, maklum, maklum Ente, ente, Axis, ente Gila, infinitive perang mulu sumpah bonyok juga Akhir. ya yang memenangkan fightnya sementara kita Logan. harus bergeser kembali ke arah sisi Monte Nuevo yep. sudah ada gifer sorepati ataupun juga definit yang sangat dari banyak sekali bahaya yang mengintai Betul. dari arah belakang dan mereka masih Raizen, lengkap guys. dengan 4 playernya fight demi fight mereka lalui, knockdown Anjay, dan revive mereka, mereka lakukan juga. Um, sementara dari Gank yang tadi ee. sudah kehilangan seorang sniper karena diculik begitu, begitu saja, masih survive dengan tiga orangnya. Aku enggak kepikiran juga gua rasa Ih. gak bakalan. Ya sementara itu kita lihat di sini dari tim Infinity sudah, sudah tim berhasil reset ya untuk ada, Logan gitu Bang. Ada banyak banget. Masih kita lihat tampaknya di sini Gik sane OP ya. Di tim Indonesia yang gua lihat rotasinya enak itu dari Gede Gits. Mereka datang dari selatan. Bahasa baku banget. Di zonanya Cija. udah kosong. Eh, Semua tim sekarang rata-rata mengambil seperempat sir so, dari striker. Nama pemin helmet nih. Bang Ben. Huh? Nah, aman sahabatku, nanti gitu. Nah, kalau lo nggak nganggep dia kawan, di dia kawan di Gatron, lu band dia setahun sih. Mon band sih, si. so si, band sih, band sih, band sih, band sih, band Permain band sih, band sih, band sih, band sih, band sih, band sih, band sih, band sih, band sih, Oh, sih, band sih, band sih, band sih, band sih, ke arah face clan Iya oh, belum masih begitu gitu saja dan bahkan jarak dari tim menuju ke oh, itu itu masih terlalu jauh. Siapa mimin? Face clan. Siapa di mimin <laughs> ini? Iya iya kita, kita, kita, kita, kita, di di di sini mereka. dari tim Pase, mencoba dia. Mencoba apa dia? Coba. Di mencoba mencoba keluar. bleeding out gitu saja bergeser Mencoba keluar dari mana nih? Keluar dari. ada baru kali ini four rivals yang baru saja menangkan fightnya dengan eksis sudah mulai mengendap-ngendap juga kali ini lagi-lagi. Tim Malaysia Oh, seperti dibilang kau keluar dari Bigatron. Ketegangan, ada seorang Demrut sudah memantau juga dari kejauhan balik ke rumah. Oh, seperti dibilang keluar dari Bigatron. Sudah mendapatkan tempat-tempat sehat. Sudah mulai banyak pertemuan-pertemuan nih dari berbagai macam sisi, ada yang di dalam Blue Zone. Tadi EJ juga ngom. Wih. Anjir hit anjir, fase Faze. Mr. Shotgun masih bisa bergerak dengan well, bebas dan dopret dia dan gua rasa enggak yes. bisa terlalu lama lanjutin kita anjir vampire Ih bomb tadi zonanya wah Lainnya ini pancingan si Vintores bahagia super ini Vintores mon di bomb lagi mon Wah pinter, iya, level play iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, boom nyaris mendapatkan knockdown yang kedua Benar-benar loh oh, gak ada yang keluar banget. dari tadi faceclan gak nembak supaya tim secret ngerasa oke ini enggak ts simon gudang -gudang bagus amat serius amat Daniel oh, okay. mereka berhasil mendapatkan confirmation elimination atas orang uh, seorang jumper melihat dia anjir Mas ngeplay jauh, jauh, jauh sekali tuh liat tomatoy Mas udah pakai kacamata eh. dia sekarang ba, itu temen yang gak jauh ya, biar gak I bisa di backup temen yang dekat. wih kuras i shot menyadari uh, keberadaan Bob. dari oh, seorang I di belakang sana dan Tony K sudah mulai bersiap-siap diri juga di belakang sebuah mobil di begitu wow. saja wow. yang begitu sakit Malas dari si, shot, harus sant, itu. Mendapat seorang Vintores dan Tony K masih bisa survive ke temennya, cover bisa di ya shooter, nah, kelihatan itu gini. Ternyata masih hmm. ada... bom bomnya On point! Wow... Ya kak keluar deh... Wah pintorisnya mati pindu. di Beagle Matoy... Wah oh, pinter Matoy di atas... Oh, Wah ya pinter co... Lu udah gua bilang kan... Tim Ketan luar yang menurut kaya gua kaya. bakal Ketan naik kaya. di TS co... Lu ga percaya mau gua mon-mon... Matoy... Eh... Matoy dipake kacamata bos... Matoy kembali lagi ke posisi puncaknya dia saat ini... Dan itu puncak yang kita lihat Gila mata gede otak Waduh banget, banget. ya kan guys sudah mereka bertemu Ih. Dan lagi-lagi secret Berhasil mendapatkan satu knockdown Tapi kali gua ini terdujuk ke Aravory Falls Gue dukung ini bang Kalau yang tim luar utara, ya bang mohon maaf ya, oh, ada Eh tapi saya lah gue gak dukung Gue dukung tim, tim Indonesia Kita kan lagi bahas Salah satu tim luar yang menurut lo Bakal bermain bagus gitu Menurut gue Gak ada bang Semuanya jelek ini dia Lu nyari ilmu selamat lo lihat-lihat ya. Paparan utilities dan di sisi lagi bos. ada, Bang. Dengan di expun. Gua rasa ini semuanya berusaha untuk masuk dari utara deh. Ya, ini memang bukan three way showdown lagi. Ini apa pertandingan pribadi kali. Akan 5 tim yang jaraknya gak terlalu jauh dan lihat yangon galaktikos tadi yang berhasil mendapatkan BWCR apakah jinx akan berlaku ke mereka? Tapi tetap ini Indo. Waduh, Cowboy kena. Sudah terlihat ada sama yang darahnya tuh low HP banget. Sorry, oh, bawa gua. Shoot, gua shoot, tadi koboi WWA gue Di AKMG gue nonton tadi Timingnya gak begitu Waduh Masuk Ngancet. ke rumah yang salah Sudah ditunggu BT banget sih tuh Pemain dari Geek Fam kemana pun oh, dia bergerak oh, dia menjadi malapetaka ah. untuk satu pemain di akun galactic class tersebut. Dan gue gak ngerti kenapa dia nggak healing Aduh. dulu. Apakah habis healingnya? Oh, Waktu habisnya mungkin ya. Petar di mana Petar? Oh bisa masuk, ya. masuk. Eh susah toh. Petar masih itu bisa itu kiri. Ya. Kiri, tapi, kiri, bawah. Tapi kiri bawah. Ada GD dan lain-lain bang. Dan ternyata di sisi lain pun evolve yang itu menjadi aman, aman, sang bisa, kontender berat untuk vampire dan juga Xavier dari sisi lain. Tuh anak ketemu serius. Petar sama ini nih. Kecuali dia nabrak faze ya. Nabrak si fase nya. Udah cukup, udah cukup banyak oh, tim Pokoknya, mobilnya yang kecil. Oh, ya, mobil. Lo ya, mobilnya woi, woi, woi, lobby, wow, ini udah bener-bener chaos banget sih. Mereka berdua ngecek untuk semua tim, tapi Wah. udah mulai banyak juga yang keculik dan mulai bonyok. Kelas combat kali ini antara Wih. Vampire dan juga Pilot di lompatin doang. Kenokco, anaknya Messi, cok. Meribat pemain. ini pipi piston dari yang lain, dan pas selompat doang. Kenok, guys, granatnya belum keluar. Ngenokin dia sendiri gitu, eh jatuh deh. Heeh, jadi mungkin nih, tembakin sama tim lain juga. Oke, K F lagi, benar-benar terjepit. Oke, Evos udah dapat kill di sana, guys. Ya, masih dengan empat skill airnya. Uh, ih, Evos udah empat skill, soalnya ke dalam zona siapa? Wah, mati di vampire nih, tapi sama sekali gak ada yang nembakin. Pori kayaknya pengen tertib. Dia pengen ngasih HP Berti dan mungkin ini akan terspot terlebih dahulu karena lihat dari Gede mereka bakal tabrak pertahanan dari APG. Ayo Gede Gede ratain rapi Gede. Satar belakang lo Satar. Sedikit lama ada Demetia mati. Oh udah kedengeran steppe steppe kedengeran kita lihat di sini. Ada Schroedman PUBG Boba. Udah gak main Papi Pisi udah pensiun kita lihat. Akankah pensiun dia dari PC mampu? Akankah dia mampu? Menunjukkan skillnya. Berikutnya lempar ke arah seberang sana tidak lari terbit-terbit oh my god Sorot lari terbit-terbit tidak seperti Waa. uh. Uh. Uh. Uh. <silk> ee, di Bampi isi yang diberikan oleh Gedegit. Iya dan kabur. Eh santai dong santai dong santai dong. Wah kumpul di satu rumah kembali. Wah kumpul di satu rumah. Ini enaknya digebukin nih. Kill udah mulai kelihatan banyak sekali. Elimination yang bergulir terus menerus namanya Ravenclaw masih bertahan dengan Stone di belakang. Bakar rumahnya bakar. malah Eagle yang kali ini dia oh, ditembak dapat lagi mans oh, uih dapat lagi ini di dia sepertinya Indonesia, putih, tim tersisa dan putih, begitu Barbar ingin langsung nabrak st, pertahanan dari st, st, st, putih, st, st, st, putih, st, st, pulang belakang, uh, oh, pulang st, pulang, pulang, pulang, pulang. st, st, putih, pulang st, putih, st, masih bisa dihindari untuk sementara waktu bahkan semua tim bermain di pinggiran enggak ada wah gede harus ngebunuh APG sih itu sabar bang tapi suatu hal iya ini baru dia akan menjadi samsak tinju dan kali ini stun confue ah, oh gawi tuangan apa dan granat kila oh, no. oh parajin ninggalin uh, parajin oh ini adenya para boy cok tersebut Betul. ini benar oh, <laughs> <APG nih. laughs> Wah mulai masuk mulai masuk. Sudah mendapatkan terkepung oh. oleh dua tim oh. Indonesia. PG akankah? Masih ayo bakar rumahnya dengan 7 tim yang tersisa ketua, sementara Debot suruh keluar mesum di, di dalam ini mesum Debot menerima yang lumayan sabar sabar ليه eh, pada mesum ini di rumah nih dari ke bagian luar dan kembali mundur ke belakang belum ada set agresif dan komit suruh dari rumah suruh turun nih Jalan belum ya iya zona satu zona ini jalan lagi harus cepet-cepet di itu ini mau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 terakhir dari, dari APG oh. yang tertahan hanya ada wah, Nice strike Nice strike wow. Nice strike 467/7207 enggak apa-apa nice try. 6, 7, karena ada BT jangan berantem dulu dong Tapi di circle terakhir ]nya. lagi Well kita enggak kali ini masih playernya dan sudah mendapatkan 9 elimination Ayo ratain pasti nice banget Liquid Iya, jangan ngomong. Tapi yang ngasih telur, karena masih sama-sama tadi kobol. Eh Evosnya ayur, Cuk. Westland Westland pun rata kan. tinggal BTR Evos. Tinggal Bigeton sama Evos nih harusnya ya. For last man standing line udah pasti mati sih itu APG. Wah, BTR lawan Evos yo. ini gue rasa Indo versus Indo, Pak. Betul, ini Indonesia. Gitu doang. Gua udah bilang masih match pertama tadi, Guys. Masih pemanasan. Berat Evos, Bang. Ini udah mulai ini udah mulai panas enggak apa-apa, Bang. Yang penting Indonesia kan benar dapat tim Indonesia tapi di Evos chicken si kan, Mas iya udah tim for <laughs> rivals tersisa 1 jam eh belum tentu mohon bisa mohon mohon yang menyindir tergantung for rivals ya Bang for rivals-nya <cant. cant>. kayaknya <cant>. Nah ini kalau, ini kalau for rivals-nya nyelip aja Masih mantekin Better maju Buzon Buzon itu feeling aku lihat ya Evos versus Bigetron Red Alliance Nah ini PG juga masih bisa nyusain sih yang penting Indonesia udah Indo Pride yellow setan nice try banget ini berpihak untuk tim Evos Ya, gila, men. Ini udah tinggal... Gua udah bilang, men. pertama waktu ya, belum panas, hari guys, hari. Indo. Eh, kan? guys. untuk Eh, kan? Santai masing player-nya Coba Duksi dan juga liquid tadi. Grand yeah, final Zuxi nih, Bos. Tombak dari pertahanan Bigetron dan berhasil mereka yeah. mendapatkan ah. nah. Wah, kan AG nyelip kan, rusuh kan? Duksi langsung maju, Zuxi langsung Zuxi maju Zuxi kan. Maju. For Rivals kan nembak, Bang. Oh, dikasih selamat, coy. Gila, kerat. Eh, sabar kali ya. Mending bunuh dulu Bigetron. kali tour For Rivals kali nah, ya. Dia For Rivals mending dibunuh dulu kali ya biasa dua ya. Bisa yuk yuk yuk bisa yuk dan saja. kembali bisa ya, bisayo, ya, for revers yo, ya. for reversnya dibunuh dulu ya! sudah mendapatkan informasi yang sangat penting juga bahwa memang ada tim lain yang akan berusaha untuk masuk dari arah Bigetron Wah for revers dapat tempatnya lebih bagus daripada BTR lagi. sana mungkin Ay, akan api berusaha, ya, berusaha ya, menjadi wasit. Epi ini yang berbahaya nih duri dalam daging nih. Betul ini Epinya dulu yang harus di pick off karena dia tinggal berikan tiket saja. Dan bisa aja dia ngambil supply yang ada di jaraknya seorang Epi. Wah ketahuan nama red sih Mereka benar-benar membagi defensif area mereka dengan oh my god, waduh. Ini dibunuh dulu gitu ya? Wah, benar-benar nih monyet, monyet nih. skill banyak banget ini. Dua orang bakal langsung tabrak. Ini bakal menjadi Sudah ketahuan, ketahuan, udah senyum-senyum di sini. Indonesia, Indonesia, dapat guys indopride 15 kilo berapa kilo 15 15 yeah. 15